siswa mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah statistika deskriptif kita kembali bertemu pada perkuliahan melalui online pada hari ini dan sesuai dengan RPS yang saya bagikan di al-pertemuan pada hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang distribusi probabilitas namun kita fokus kepada distribusi probabilitas yang bersifat diskret minggu sebelumnya kita sudah melihat perbedaan antara diskret dan kontinu lalu kalau kita urut lagi atau runut, bahwa probabilitas diskret ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian yaitu binomial poisson dan hipergeometrik nah pada hari ini kita hanya fokus dulu pada distribusi probabilitas diskrit yang binomial Oke. lalu apa itu distribusi probabilitas binomial ciri-cirinya adalah yang pertama bahwa hasil dari eksperimen hanya dikelompokkan ke dalam satu dari dua kategori jadi ada dua kategori lalu kemudian hasilnya dikelompokkan hanya dalam satu dari dua kategori tersebut dimana kedua kategori tersebut haruslah mencuali eksklusif yaitu harus saling lepas konsep mencuali eksklusif sudah saya jelaskan kemarin ya bahwa sebuah hasil tidak mungkin dikatakan dia adalah gambar atau eh, gambar dan angka Tidak, bisa ya Yang bisa adalah gambar-gambar ya, Angka kalau angka Atau misalnya sukses Ya sukses Gagal, ya gagal Jadi kedua hasil ini haruslah saling terpisah Atau saling lepas disebut dengan mutually eksklusif Ciri-ciri yang kedua adalah sebagai identitas bahwa dia adalah distribusi prioritas diskrit yaitu ditunjukkan oleh bahwa data yang dikumpulkan merupakan hasil dari perhitungan bukan hasil dari pengukuran itulah perbedaan antara diskrit dan kontinu bahwa distribusi prioritas diskrit adalah sebuah distribusi dimana hasil-hasil percobaannya merupakan hasil perhitungan. Sedangkan kalau yang continue, hasil-hasil percobaannya merupakan hasil pengukuran. Lalu, ciri-ciri yang ketiga adalah probabilitas sebuah sukses tetap bernilai sama untuk setiap percobaan. Jadi percobaan 1, 2, 3, prioritas suksesnya harus sama misalnya kalau prioritas suksesnya adalah 0,5 maka untuk setiap percobaan haruslah sama demikian juga kalau misalnya 0,2 ya untuk setiap percobaan haruslah sama sama halnya juga dengan prioritas kegagalannya ya, haruslah sama untuk setiap percobaan Lalu, ciri-ciri yang keempat adalah percobaan-percobaannya bersifat independen atau tidak saling ketergantungan, ya, bahwa hasil satu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Itu yang disebut dengan hasil percobaannya bersifat independen. Nah, inilah ciri-ciri distribusi probabilitas binomial. Berbicara tentang distribusi probabilitas binomial, maka kita akan menghitung nilai probabilitasnya. Sebelum kemudian kita susun ke dalam sebuah distribusi menjadi distribusi probabilitas. Bagaimana cara menghitung nilai probabilitas sebuah probabilitas binomial? Kita menggunakan formula px ya. P menunjukkan probabilitas x menunjukkan variabel acaknya, ya adalah px sama dengan kombinasi antara n dan c. Apa itu? Adalah banyaknya percobaan, ya n. Sedangkan x itu adalah uh, beberapa hasil yang kita inginkan dikalikan dan p pangkat x. Kali satu, kurang pi dipangkatkan dengan n kurang x. Nah, rumus kombinasi ini bisa kita jabarkan menjadi formula ini, ya. Ncx atau n kombinasi x, jabaran rumusnya adalah n faktorial per x faktorial, kalikan dan n kurang x difaktorialkan. Nah, jadi n adalah jumlah percobaan, x adalah variabel acak, p adalah probabilitas sukses. Itulah formula yang kita gunakan untuk menghitung nilai probabilitas binomial. Oke. Agar lebih paham, mari kita ambil sebuah contoh soal. Misalnya ada 5 penerbangan pesawat setiap hari dari Medan ke Jakarta misalnya menggunakan maskapai liner jika misalnya probabilitas penerbangan datang terlambat ini karena penyakit dari maskapai umumnya adalah delay ya jadi jika probabilitas penerbangan datang terlambat atau delay adalah 0,2 ya setiap hari maka berapa probabilitas tidak ada penerbangan yang delay hari ini itu pertama yang kedua berapa probabilitas hanya satu penerbangan yang terlambat hari ini ya jadi tentu paling banyak nanti adalah 5 penerbangan yang terlambat hari ini probabilitasnya berapa Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita susun semua nilai probabilitas itu dapatlah namanya distribusi probabilitas. Sebelum kita mau nyusun distribusi probabilitasnya, kita lihat dulu berapa probabilitas tidak ada penerbangan yang terlambat hari ini. Kalau tadi adalah penerbangan yang terlambat itu merupakan variabel acaknya, atau kita berikan simbol X lima penerbangan itu adalah banyaknya percobaan ya berarti n nya adalah 5 dan kemudian probabilitas penerbangan terlambat adalah 0,2 itu adalah merupakan p nya kalau kita identifikasi maka kita bisa menghitung berapa probabilitas tidak ada yang terlambat atau x sama dengan 0 ya jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus yaitu bahwa probabilitas x sama dengan 0 artinya tidak ada yang terlambat adalah n faktorial banyaknya percobaan bagi dengan x faktorial yaitu yang tidak ada yang terlambat tadi berarti x nol ya kita ganti ya, X sama dengan, kita ganti dengan 0. 5 nya kita ganti dengan N nya dengan 5, X nya dengan 0. P nya adalah probabilitas uh, keterlambatan, 0,2. X nya adalah 0. ya, 1 kurang P, pangkat N kurang X, 1 kurang 0,2, pangkat 5 kurang 0. Nah, konsep ini Anda harus tahu ya bahwa artinya lima faktorial itu adalah lima kali empat kali tiga kali dua kali satu ya jumlahnya adalah 120 nah kadangkala kita terkecoh di sini nol faktorial jadi nol faktorial sini bukan berarti nol Ketentuannya adalah 0 faktorial adalah 1. Apalagi ketentuan ini dalam matematika, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1. Ya. Jadi, kalau ini tadi adalah 5 faktorial, 5x4x3x2x1 adalah 120. Ya. 0 faktorial adalah 1, 5 0 adalah 5 di faktorialkan jadi dikurangi dulu baru di faktorialkan adalah sama 120 0,2 pangkat 0 setiap bilangan yang dipangkatkan 0 adalah 1 1 kurang 0,2 dikurangkan dulu baru dipangkatkan 1 kurang 0,2 adalah 0,8 5 kurang 0 adalah 5 maka kalau ini adalah hasil baginya 1 ya, kali 1, 1 ya, 0,8 pangkat 5 0,3768 atau kalau kita bulatkan 0,3277. Nah, jadi probabilitas tidak ada penerbangan yang terlambat hari ini adalah 0,3277. gitu cara berhitungannya. Lalu kalau kita teruskan, probabilitas satu penerbangan yang terlambat artinya bahwa x-nya adalah satu Sama ketika kita mengerjakan probabilitas tidak ada yang terlambat tinggal mengganti nilai x-nya saja. Ya, jadi n-nya adalah 5 tetap x-nya adalah 1 satu, satu penerbangan yang terlambat 5 1 ya, lima faktorial 0,2 nah, ini tadi bahwa probabilitas keterlambatan itu tetap untuk setiap percobaan. 1 kurang 2 pangkat 5 kurang 1 hasilnya adalah 5 faktorial tetap 2 120. 1 faktorial adalah 1. 5 kurang 4 eh, 5 kurang 1 adalah 4. 4 faktorial. 4 x 3, 12 x 2, 24 x 1, 24, 0,2 pangkat 1 tetap 0,2, 0,8 pangkat, eh, pangkat 4 adalah 0,496, sehingga hasil kali ini adalah 0,4096. Itulah probabilitas tidak ada eh satu penerbangan yang terlambat. Sama juga, kalau dua penerbangan yang terlambat, berarti ganti X-nya dengan dua. Ya, tiga penerbangan yang terlambat, berarti ganti X-nya dengan tiga. Empat penerbangan yang terlambat, ganti X-nya dengan empat. Lima penerbangan yang terlambat, berarti semua yang terlambat. Ya, ganti X-nya dengan lima. Ya, nah, dari semua prioritas-prioritas prioritas yang kita. Susun itu kita bisa gabungkan dia menjadi sebuah tabel distribusi probabilitas Hasilnya kurang lebih seperti ini Bahwa probabilitas tidak ada pesawat yang terlambat adalah 0,3277 Hasil perhitungan kita tadi Satu yang terlambat adalah probabilitasnya 0,4096 Dua yang terlambat adalah 0,204 probabilitasnya 3 pesawat yang terlambat probabilitasnya 0,0512 4 probabilitas yang eh, 4 probabilitas pesawat yang terlambat probabilitasnya adalah 0,0064 dan semua pesawatnya terlambat probabilitasnya adalah 0,005 kalau kita jumlahkan ini namanya saja sini adalah 1. sesuai dengan prinsip probabilitas totalnya adalah satu. nah jadi begitulah cara menyusun tabel distribusi probabilitas binomial kalau sudah paham maka sebenarnya ya nilai distribusi probabilitas binomial ini bisa kita lihat di tabel binomial yang ada di lampiran buku statistika Ya, boleh anda cari di beberapa literatur pada lampiran nanti ada tabel binomial kurang lebih seperti ini tabelnya ya tabel distribusi probabilitas jadi kalau n nya 2, n nya 5, n nya 10 ya. nah coba kita cocokkan kita tadi dapat bahwa n ini adalah 5 dari contoh kita sebelumnya 5 penerbangan yang terlambat probabilitas terlambatnya adalah 0,2 nah sehingga inilah nilai distribusi probabilitasnya jadi beginilah cara menggunakan uh, tabel distribusi probabilitas binomial jadi kalau sudah paham ya maka saya memberikan latihan kepada anda yaitu latihan satu sebuah perusahaan penghasil kue memperoleh informasi bahwa lima dari 100 kue yang diproduksi setiap hari tidak laku karena gosong ya jadi anda hitung probabilitas gagalnya berarti kan 5 per 100 5 persen atau 0,05 jika diambil 10 buah kue secara acak untuk diselidiki maka berapa probabilitas tidak ada kue yang gosong. Nah, berarti x-nya berapa di sini? adalah 0. Lalu berapa juga probabilitas semua kue yang terambil adalah gosong? Arti apa di sini? adalah x sama dengan 10. Ya, berarti kita setelah kita bisa menghitung nilai probabilitas. Ya. Dari 0 sampai 10, maka kita bisa menyusun tabel distribusi probabilitasnya. Jadi silahkan disusun tabel distribusi probabilitasnya sebagai latihan panjenengan pada hari ini. Baik, kalau sudah paham bagaimana cara menyusun distribusi probabilitas binomial, maka kita teruskan, yaitu masih bersifat binomial ya yaitu yang kumulatifnya distribusi prioritas binomial kumulatif ya tentu sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan uh, distribusi prioritas binomial yang kita pelajari barusan ya hanya kalau ada kumulatifnya bagaimana nah coba kita perhatikan bahwa prioritas binomial kumulatif ini artinya adalah yaitu mengkumulatifkan ya nilai-nilai probabilitas sebuah peristiwa yang sifatnya binomial binomial berarti hasilnya ada dua ya mana lebih dari satu kali sukses ya atau ada dua peristiwa yang ingin kita lihat misalnya peristiwa tidak contoh tadi ya tidak ada yang terlambat lalu satu yang terlambat kita kumulatifkan nama distribusi probabilitasnya adalah distribusi probabilitas binomial kumulatif nah bagaimana cara menghitungnya jadi rumus yang kita boleh gunakan untuk menghitung probabilitas binomial kumulatif ini adalah pbk sama dengan tinggal menjumlahkan saja kalau X-nya sampai N, maka probabilitasnya X sama dengan 0 berapa? Tambahkan probabilitas X sama dengan 1, sampai dengan probabilitas X sama dengan N. Kalau dari contoh sebelumnya, berarti ada 5N-nya, maka probabilitas X sama dengan 5. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya didapatkan data bahwa Probabilitas startup bisnis ya, Akan menjadi perusahaan besar Adalah 30% Artinya apa itu? Adalah probabilitas suksesnya P adalah 0,3 Jika dipilih secara acak 7 startup bisnis yang ada Berarti N nya 7 Maka berapa probabilitas Paling tidak dua startup bisnis yang akan menjadi perusahaan besar Paling tidak itu berarti apa? Ya maksimum 2 Atau kalau kita selesaikan ya Bahwa ada 7 startup bisnis tadi yang dipilih Maka N sama dengan 7 Kemudian probabilitas akan menjadi perusahaan besar adalah 0,3. Sehingga probabilitas setidaknya dua startup bisnis menjadi perusahaan besar adalah yaitu probabilitas di mana x kurang sama dengan dua. Jadi kalau kita jabarkan bahwa probabilitas x kurang sama dengan dua mulai dari tidak ada yang menjadi perusahaan besar Atau tidak ada startup bisnis yang menjadi perusahaan besar Atau kita simpulkan dengan probabilitas X sama dengan 0 Nah kita hitung dulu ini Dengan cara yang tadi ya. Lalu probabilitas apa? 1 Startup yang menjadi perusahaan besar Kemudian, probabilitas 2 startup yang menjadi perusahaan besar. Setelah kita dapatkan ini, baru kita jumlahkan. Inilah namanya probabilitas binomial kumulatif. Jadi, kalau sudah paham, silakan Anda selesaikan. Dan ini langsung menjadi latihan 2 Hasil kerjanya silahkan diunggah pada Classroom. Baik, jadi kalau sudah paham tentang distribusi probabilitas binomial, ya sampai pada distribusi probabilitas binomial kumulatif, maka materi terakhir tentang distribusi probabilitas binomial adalah mendeskripsikan distribusi probabilitas binomial itu sendiri yaitu rata-rata, varian dan standar deviasi. Bagaimana cara menghitungnya? Adalah kita gunakan formula ini. Rata-rata atau disimbolkan dengan mu, ya sebuah distribusi probabilitas binomial. Artinya ini berlaku hanya untuk distribusi probabilitas binomial ya. Adalah n, ya banyaknya percobaan kalikan dengan Probabilitas sukses Sedangkan nilai variannya adalah Sigma kuadrat Simbol dari varian Adalah N kali P Kali satu kurang P N adalah banyaknya Percobaan Kalikan dengan probabilitas sukses Kalau probabilitas sukses Adalah P Maka satu kurang P Ini adalah probabilitas gagalnya sedangkan standar deviasinya adalah tinggal mengakar pangkat 2 kan dari nilai variannya Nah inilah formula yang kita gunakan untuk mendeskriptifkan distribusi probabilitas binomial agar lebih paham kita ambil sebuah contoh nah, kita ambil contoh satu tadi ya Terdapat lima penerbangan pesawat setiap harinya dari Medan ke Jakarta menggunakan Lion Air. Jika probabilitas penerbangan datang terlambat adalah 0,2, berapa rata-rata dan standar deviasi distribusinya? Ya, distribusi probabilitasnya tadi sudah kita susun. Sekarang kita tinggal menghitung rata-ratanya. Rata-rata adalah mu sama dengan n kali p n ya sebanyak 5 probabilitas suksesnya 0,2 sama dengan satu. Kalau kita kalikan, maka rata-rata, kalau kita terjemahkan ini ya, rata-rata pesawat yang terlambat setiap harinya adalah satu kali penerbangan. Kemudian variannya, ya, tinggal masukkan ke dalam rumus dan standar deviasinya adalah ini nah jadi begitulah cara mendeskriptifkan sebuah distribusi probabilitas binomial jadi silahkan nanti Anda coba untuk kasus-kasus uh, yang lainnya jadi kalau sudah paham, saya pikir materi perkuliahan kita hari ini terkait dengan topik distribusi probabilitas binomial saya pikir dapat atau cukup ya dan silakan anda baca-baca slide yang sudah saya share semoga bermanfaat kita teruskan minggu depan untuk distribusi probabilitas poisson dan hipergeometrik terima kasih